Kalau pengen cepat terkenal bikin yang aneh-aneh Yang orang lain gak kerjain, kerjain Yang orang lain gak pakai pakai, Nanti kan aneh, dilihat orang Kalau dilihat orang kan cepat ngetok Pantes apa tidak nomor 18?